ya anak dari anak dari ya ya ya Di wediye, tersebut Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita sekalian yang saya hormati, buluran beserta perangkat Desa Karanglo, serta seluruh masyarakat pecinta gajah-gajah yang ada di Desa Karanglo. Alhamdulillah, wasurullah, pada malam hari ini kita semuanya masih sehat walafiat, jadi wong bejo, wong beruntung selamat tahun baru. Kita semuanya masih jauh dari virus Corona Bapak Ibu hadirin semuanya Saya mohon maaf sekali lagi Saya Kapolsek Njambol Untuk giat malam hari ini Karena tidak ada izin Dan situasi Ponorogo masih level 2 Saya mohon maaf sekali lagi mohon maaf untuk giat saya batasi sampai jam 21.00. untuk itu giat ini mohon maaf sekali lagi ini pembelajaran untuk kita semuanya kalau ada kegiatan tolong komunikasi dengan pihak kepolisian jangan sakar pdw ini negara yang aturannya kita tak jam jijik atau jam luruh kita betah Yeah, no, okay. Nah untuk itu karena kita ini masih pandemi belum berakhir Apalagi varian baru masuk ponorogo Saya mohon maaf pada belura kepada perangkat kepada semuanya Utamanya masyarakat desa Karanglu. Untuk itu saya sekali lagi dengan tidak merasa hormat Saya mohon maaf Gimba yeah. Kalau bisa, kalau bisa lain kali tolong komunikasi, jangan pokok enak Nenek ini kan enggak enak buat kita buat penjenggan. Sudah saya kasih toleransi tadi sama Belur jam setengah wolu paling ora kegiatan kadung masak, piene Pak Polisi serba repot ngadoni ini, gede, nah. penjenggan pun beren, beren Kali lagi mohon maaf, saya tidak lama-lama tolong kegiatan ini karena situasi masih belum aman. Betul, Ponorogo masih level 2 dan yang penting kegiatan ini tidak berizin. Podeon Jogo nih, ayo Jogo Ponorogo, ayo Jogo Jambon, ayo Jogo Karanglo, muka-muka aman kondusif. Belurang, budi belurang terus panitia putih panitia buatan-buatan saya kira dari saya itu mohon maaf Saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wasyukilah bani matilah lahkaulah walaikwata illa bila mabadu Matai ingin Bapak saking Kapolres juga Kapolsek yang saya hormati dan juga Uh, rombongan gajah-gajahan juga sedaya liwan semoga sedayang akan purka, Allah semoga <gulis> sampun mari <gulis> <dipen -pengar> <gulis> menguatan, menguatan. <gulis> pada malam ini kita sakit pengin <gulis> yang selanjutnya ya, yang pertama saya ucapkan ya, terima kasih kepada Kapolsek Kapolres dan juga mohon maaf yang sebesar besarnya Dene Puno Pwargo masyarakat Bulog berani mengadakan seperti ini ah, jateni wow, kiwau gendikan ini namun lingkungan nonton laporan ini laporan setelah saya mendapat telepon dari Bapak Kapolsek ternyata saya datang di nah, sini katanya kan jadi ya, cuma lingkungan ternyata banyak yang datang akhirnya seperti ini saya mohon maaf, mohon maaf. Semoga tidak terulang Kembali, dan saya mohon semuanya penonton mohon buyar ya Buyar iki pun bahkan, boleh dilanjut. Monggo oh, diatur dikundur mawon ya. Jadi, monggo tasuwun sedaya penonton buyar. Buyar ya. Benjing pun bebas ayo rek kan sak seneng-senenge ayo jagacan nggak apa, apa diajak pitung, dino, pitung, pengiklungin mangkat, telepon bebas ye. ya. Karena ini masih pandemik seperti yang diatur nih, Pak Kapolsek, maka kita harus menuruti apa aturan atau himbauan dari pemerintah. Mohon maaf yang sebesar besarnya, ya. Mohon ya, mohon menggos, Gaya, biar biar mawon, monggo penonton ya. Pun memiliki kelompok takjubkan karya Pak Kapolra Pak Kapolsek, keresahnya penak le, Aku ngomong, sampai buyar mawan Penontonnya buyar biar yeah. Buyar, yeah. buyar Ongo buyar yeah. Yeah. Kurang lebihnya, mohon maaf Akhirwa kalam, wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh Dewan Sebu, diwakilkan Kapolres Sidoarjo pun sedoyo semoga keluarga Kuntur pulang ke rumah masing-masing dengan selamat. Kita berdoa semoga eh darah perokok ini aman terkendali, ya, dijauhkan dari virus penyakit 19. Amin, ya paraamin. Bogor, mundur. Monggo, monggo Pak, saking Kapolres Katuran Pinarak datang. Kita juga kasihan kepada Ibu Kepala Desa, Bogor. Kita sesama masyarakat menuju yang terbaik. Kami sampaikan kepada semua, Pak Demen, Pak Guyupan seni Guyupan Ponorogo harus pulang malam ini. Dengan pulang tertib, damai indah, itulah tujuan Ponorogo. Iya, pulang semua kau pelan pelan ada, <and fat> <life> saya <laughs> nggak kasih Pak Masih ada, Masih ada. Wajahnya bugar. ini berhargang iki ya, ya. golek momen Eh, Oh, gajah ini montor dhewe Ya ngandar barang Apa Pak harus berwarna harus